Waspadai harga emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1815.02 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1822.29. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212